Cik, cik, cik, balik lagi bersama tong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya suruh ya hari ini kita akan mencoba membaltai Olympus dengan modal 111.000 saja biasa kita main di pet 2400 double change aktif langsung gaskan ke quick aja 30 kali Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs itu selalu tergacor tersolid Sandero jaga dunia herd di sini berapa berapapun pasti di lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa tahu RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri bosku yuk langsung sugaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pen komen ya bosku jadi buat kalian semua yolah jangan sunggaskan saja ke rtp8.000 pastinya situs lo tergacor tersolid santero jaga dunia akhiran di sini WD perform pasti di perlas bosku dan cuma di sini kalian bisa tahu rtp game gratis real relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan game gamenya itu sendiri pastinya nah langsung cek aja untuk link situsnya saya sematkan di dpn komen ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8.000 yang RTP gamenya real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yuk bosku ya nah, mantap nih bosku yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 pastinya yuk untuk link gacornya saya sematkan di pengen komen ya bosku Aduh back to the game yuk kita dapat free spin nih sepertinya satu lagi aduh belum juga dikasih anjir anjir meh yang bertanya Hari ini akan berbagi pola apa kita akan berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini lumayan kita dapat free spin di 2400 sih semoga kita dikasih widih mantap nih yuk. dikasih free spin hmm, atas cincin biru dong konekin aduh malah tumben-tumben hmm, kuning atas kuning petir sih mantap petir pertama kaldu-kaldu pertama nggak masalah ya slow ya kita dikonekin kaldu pertama aduh duh, duh, duh, duh, belum ada lagi Kak hmm, belum ada lagi Kak hai dong kasih dong kali biru aduh belum konek konek juga merah jadi yuk gendangnya dong kasih gendangnya kasih uh mahkota jadi yuk gendang kasih dong gendang kasih mantap hijau jadi dong hijau jadiin dulu hijau kuning jadi uh, mantap 34.000 kali berapa ini 34.000 kali 8 lumayan ya seluruh ya 274 anjir anjir anjir coba tadi kali-kali dari awal konek itu tambel udah di atas 20 kayak gini kan pecah mantep enak gitu loh profit profitnya anjir memang bangke bener seluruh kalau dikasih momen-momen kayak gini pasti petahannya jarang ada yang konek anjir yuk hijau ke satu lagi itu aduh nanggung semua dodor atuh enggak ada yang konek kan anjir kuning atuh belum juga hmm, aduh gelas juga enggak mau biru dulu boleh habis biru ungu boleh aduh ungunya dulu konekin atau kuning-kuning dulu wudhu uh, atas cincin kasih petir dong <guluh> lumayan kuning konek ungu dong kasih dua lagi ungu kasih dua lagi Punggung enggak mau, gelas nggak mau, tapi lumayan asli. Terus terus sih, 11.000 mah, spin lagi. yuk duh, duh, duh, duh. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, dong aduh, aduh, aduh, biru aduh apa salah ya surya 6000 kali 20 127 lumayan lumayan lumayan dikasih profit-profit mantap nih. tadi kita bawa modal 111.000 udah profit-profit lumayan ini udah laik 500an layak surjuan-juan lumayannya surya uh, lanjut lanjut-lanjut kita coba mm, geser ke turbo enak lah, ya kita geser ke turbo 20 turbo jelai ya, seru Tur. Aduh gak konek Timbunkan semua, yuk dibantu like, comment, share-nya karena cuma diotong Spin kita berbagiin. Pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola Olympus hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot gacor hari ini, of Olympus RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini, RTP slot hari ini olimpus hari ini pola slot olimpus hari ini pola gacor olimpus hari ini ya surya intinya semua yang berhubungan dengan get of olimpus yo langsung gaskan saja ke spin karena cuma spin seluruh satu-satunya channel yang di cuma bisa olimpus doang itu doang sih dan kalau kalian pengen bermain cocok-cocok manja bisa langsung gaskan saja ke RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya jadi contoh kayak kalian pengen cek RTP slot gacor Olympus hari ini bisa langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk linknya saya taruh di komen ya bosku Intinya buat kalian semua selalu saya ingatkan selalu cek rtp game sebelum bermain dan cuma di rtp8000 kalian bisa cek rtp slot gacor hari ini gratis real life 24 jam per menit per detik naik sesuai dengan red game nya itu sendiri ya bosku yuk langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk link gacornya saya smartkan di event komen ya bosku ya jangan ragu jangan bimbang maya cuma di rtp8000 pastinya situ slot gacor hari ini back to the game ya, ya. kita 20 sudah terlewat kita coba 20 lagi kah 30 saja turbo. yuk semoga kita dikasih free spin free spin sekali lagi lah biar combo nya mantap gitu loh. Ya wedi di atas 800 kan enak satu lagi, aduh ini ini ini atas gendang harusnya nih atas gendang turun kalau hmm, anurut ya. Kalau sudah nurut kayak gini tuh harusnya ngasih jepe-jepe mantap nih biar kita bisa langsung auto wedi. Tuh hijau dulu aduh, gak, tuh nggak mau hijau, aduh nggak mau juga lagi dong, hmm, biru dulu boleh, hijau boleh atau ungu turun ungu aduh ungu satu lagi itu tanggung seluruh ungu enggak mau tapi lumayan air sur tanggung juga masih sisa 11 kali lagi tuh cek ngantuk mahkota anjir mahkota anjir mahkota anjir enggak nih, hai dong lho cincin yuk atasnya kasih petir tuh kali dua juga anjir kali dua, kali dua semua dari tadi suruh enggak gitu loh kotribut air biru merah hijau pink kuning ngalap, lah apalah Jangan kaldu-kaldu terus dong, yang gue pikir agak berisi gitu. Ini uh. ya, jangan lupa ngopi-ngopi ya, seperti biar kalian mainnya sedikit happy. Kita udah 13 masih sisa ya, 5 kali spin lagi, hmm, kuning, yang konek tadi, hmm, atas, ke atas, kering, kasih kering, mantap kering, hmm. Sayang kuning, nggak kuning kering, merah kering, mau kering, lagi Ajit, dengan 54.000 nah naik-naik 200 ini mah ini atas kuning hijau dong mantap hijau merah-merah merah susah sih kalau merah cuma ini 5.000 kali eh, 26 kan di atas 2.200 ribu nya seharusnya 242 lah oh, lumayan-lumayan juga sih profit profitnya itu eh, aja benda nya aduh jenjeng jenuh maka jadi sayang seribu sayang gara-gara gara-gara kombo-kombol petir yang mantap anjir anjir sia-sia tadi maka tak bisa seluruh masalah ya lur kita bisa w 750 ribu lah ya kita keline spin ini kita langsung auto kabur saja ya seluruh ya jadi yang buat kalian semua anji, selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan jumlah di RTP 8000 kalian bisa cek RTP gratis ya seluruh RTP slot hajur hari ini hanya ada di delapan 8000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pnk komen, ya, dan satu lagi jika ada kesempatan wd, -WD kan saja ya seluruh ya. salam jackpot seluruh bye bye